Selamat datang Sofyan Lover di situs resmi Sofyanstore.com. Kali ini Sofyanstore akan memberikan tutorial cara berbelanja tri crispy dan produk lainnya di Sofyanstore.com. Simak ya, guys! Pertama-tama kita buka ya www. .sovyansur.com atau langsung sovyansur.com. Setelah itu berikut tampilan website resmi kami dengan background juragan ikan teri, scroll ke bawah. Nah, di sini kita jumpai beberapa tipe produk. Ada kremes ikan teri misalnya yang paket reseller, ada yang paket eceran. Begitu juga dengan trizigar ada yang pakai reseller, ada juga yang pakai eceran. Nah, untuk berbelanja kali ini, sovianestore.com akan memberikan teori atau tutorial cara berbelanja. Misalnya nih, kita sedang cleaning stok ya ikan teri crispy super dengan rasa baradu dan anda Sofian Lover pingin order di sofianstore.com kita klik beli tunggu sebentar baik setelah itu kita lihat di sini ada telah masuk ke keranjang nah setelah itu kita langsung klik tulisan keranjang yang tertera di layar HP Anda. Tunggu sebentar. Nah, di sini sudah kita lihat rincian order kita. Judulnya yang cleaning stock ya. Kemudian jumlahnya satu piece. Beratnya sekian kilogram atau ini on. Eee, gram ya, 100 gram. Di sini kami tulis 115 gram karena ini sudah termasuk packaging. Dengan harga promo 14.600. Misalnya nih, netizen mau menambah jumlahnya, maka kita tinggal diklik saja di sini. Kita ganti misalnya mau order 50 piece. Ya, kita lalu setelah input jumlah baru kita klik update. Nah, oke, okay, beras ada tulisan berhasil diupdate. Jumlah yang kita order adalah 50 piece atau 50 bungkus dengan berat 5 ,75 kg 75 gram. Oke, okay, dengan harga satuan 14.600 totalnya 730. Ini kita lihat scroll ke bawah. Ini ada total ya, ada total. Nah, ini ada totalnya. Nah, untuk menentukan ongkos kirim bagaimana? Kita pilih lokasi ya, kita pilih lokasi. Kita klik di sini pilih lokasi. Nah, kita sesuaikan layar HP Anda, kita perkecil begini ya. Oke. Setelah itu jasa yang Sofyan Store recommended adalah jasa kirim jasa kurir pos Indonesia baik karena oh, kenapa kami pilih pos Indonesia karena kami sudah MOU dengan pihak pos dan kami adalah member VIP jadi so pasti lebih murah dong guys ketimbang jasa kurir lainnya oke kita lanjut misalnya kita akan kirim ke Jakarta nih nah provinsi kita tinggal pilih nah. Netizen yang mau order Dari daerah mana nih Misalnya Dari Jawa Barat nih Misalnya ya Jawa Barat Oke, okay. Itu masih loading kota Kita tunggu saja Sampai loadingnya selesai ah, Tulisan loading sudah tidak ada Berarti kita tinggal pilih kotanya Provinsi Jawa Barat Kotanya yang tinggal kita pilih Misalnya Bekasi Bekasi kan ada dua nih Ada Bekasi Ada kota Bekasi misalnya yang mau order dari Cirebon misalnya Oke kita klik Cirebon nah, begitu setelah itu langsung klik hitung ongkirnya ditunggu sejenak nah, setelah itu sovianstore.com akan menampilkan rincian paket yang digunakan oleh pihak pos Indonesia ada paket biasa ya atau lebih dikenal dengan paket ekonomis. Nah, itu dengan jumlah 50 pista tadi, maka ongkos kirim kita adalah ini. Ya, 43.500 durasi 7 sampai 14 hari. Ini estimasi waktu yang di sini ini estimated date di sini ini hanya eh, apa ya? estimasi yang biasa dulu pihak pos gunakan namun pada kenyataannya jangan pernah takut nih guys soalnya sekalipun kita pilih paket pos biasa atau paket pos ekonomis eh, ini pengalaman dari para pelanggan sovianstore.com paling lama paling lama hanya lima hari untuk wilayah Jawa Barat atau Jawa ya Jawa secara keseluruhan ini Banten sekalipun Bogor misalnya itu paling lama lima hari paling lama lima hari diingat ya paling lama lima hari kecuali posisinya di luar Jawa Nah itu bisa sampai setengah bulan nih guys misalnya nih kita buru-buru pingin Produk yang kita order pingin ikut basar misalnya, ikut momen misalnya, atau lagi ikut pameran. Sementara kita butuh cepat, oke, kita tinggal pilih paket kilat khusus ya. Ini durasinya lebih cepat 1-2 hari. Pengalaman dari kami, kita pernah kirim ke Riau ya, pernah kirim ke Makassar, provinsi Riau ya. Sulawesi, provinsi apa mana? Provinsi Sulawesi, tepatnya di kota Makassar, pelanggan Sofian Store pilih paket kilat khusus, ternyata dua hari betul-betul nyampe nih guys, betul ini bisa dibuktikan nanti bisa cek ya di IG Tri underscore Sofian Store, di ada testimon untuk pelanggan kita yang di Makassar kirim dia order hari Senin Senin siang kita berangkatkan Selasa udah nyampe di tujuan enak kan baik setelah kita pilih ya paket pos biasa nih misalnya kita tidak buru-buru langsung kita klik simpan nah ditunggu sebentar setelah klik simpan kayak begini ya kita cek dulu ini ini to, uh, totalnya ya subtotal 750 730 maksudnya mohon maaf 730 itu dari mana 730 itu adalah dari harga per piece 14600 dikali 50 piece ya guys sama dengan 730 kemudian ongkos kirimnya kita pakai paket pos biasa 43. Jadi totalnya adalah 773.500. Nah, kalau sudah di langsung kita klik check out. Oke. Okay. Di sini ini form untuk check out. Kita isi saja email, email yang email Anda ya, tulis di sini kemudian nama lengkap Anda tulis di sini kemudian untuk alamat nggak usah ya karena itu sudah otomatis dari sovianstore.com kemudian alamat lengkap ini perlu ditulis misalnya nih nama jalan-jalan Arif Rahman Hakim misalnya nomor 37 RT 11 RW 9 misalnya kalau perlu, dilengkapkan depannya Indomaret samping kiri pojok, misalnya nggak masalah. Lengkap dengan kode posnya ya, biar nggak nyasar. Kemudian nomor telepon yang harus diinput di sini adalah nomor telepon aktif. Yang kami rekomendasikan adalah nomor telepon yang tersambung ke WA. Ke WhatsApp, apa tujuannya? Khawatir terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, nah maka eh, Sofyan Lover bisa konfirmasi ke service center Sofyan.com. Sofyanstore.com melalui WA yang sudah di input Nah, untuk WA yang sudah diinput tadi, Sofyanstore.com akan memverifikasi. Betulkah? Data yang komplain melalui WA itu sudah sesuai dengan identitas penerima check out di sini. Nah, kalau tidak, maka itu membutuhkan verifikasi ulang sesuai ketentuan Sofianstore.com. Baik, selanjutnya misalnya eh, orderan Sofian Lover berupa dropship, nih ya, misalnya dropship. Dropshipper, maka di sini kita tulis alamat emailnya apa, identitas jika berbeda ya maksudnya. Jadi di sini ini identitas penerima, kemudian identitas pemesan ini adalah pendropshipper misalnya nih, si A beli ke si B, si B ordernya ke Sofianstore.com. Nah di sini ini identitas penerimanya di sini identitas penerima ya yang si A ini si A ini si B identitas pemesanannya ditulis lengkap nah kalau misalnya Sofian Lover itu order langsung artinya bukan dropshipper dia order sendiri untuk dirinya sendiri nah untuk kolom identitas pemesan ini bisa dikosongkan saja ya guys kita dikosongkan saja setelah itu kita klik konfirmasi pesanan Oh sorry Di sini disuruh isi nih <laughs> baik ini diisi blablabla bla bla ya alamat lengkap dengan nomor jalan dan lain-lain baik setelah itu untuk keterangan ini diisi apa keterangan ini ini kan 50 piece nih pengennya nih ya Uh, make ras, varian rasanya adalah Mac. jadi kita tulis aja original misalnya sebanyak 20 piece kemudian pedas manis ya pedas manis dia pinginnya uh, 10 piece misalnya udah 30 kemudian yang balado ya Balado misalnya Ini kan sudah 30 nih Tinggal 20 lagi Oke Balado 20 Jadi rincian Sofian Store yang akan dikirim Dari Sofian Store adalah Original 20 Pedas manisnya 10 Baladonya 20 Nah setelah itu Baru kita klik konfirmasi pesanan Oke ditunggu sejenak Baik ya sambil kita tunggu nih lagi lemot sinyal telekomselnya Oke berikut data pesanan produk telah disimpan selanjutnya silakan lakukan pembayaran nah sekarang kita akan memverifikasi pembayaran setelah pesanan data pesanan sudah oke kita tinggal di step terakhir nih guys yaitu pembayaran Lakukan pembayaran ke salah satu akun bank kami Para pengorder Sofian di sofianstore.com bisa memilih Ada bank mandiri cabang Pamekasan ya Karena Sofianstore memang asli Pamekasan adminnya Kemudian ada juga BNI cabang Capem Pasuruan kemudian BRI Simpa Simpedes, kemudian BRI Syariah, ada BCA Kabupaten Pamekasan, ada Emal. di sini bacaannya bukan Emol ya, tapi E-MAL apa sih Emal? Emal itu adalah uh, kartu elektronik yang berisi saldo dan bisa dibuat transaksi yang bisa didapatkan melalui gerai toko basmalah sidogiri ya yang pokoknya uh, untuk selengkap untuk apa penjelasan lengkap seputar email ini uh, netizen bisa simak di video sofianstore.com yang lain kemudian di sini kok ada BNI cabang Capem pasuruan sih yang lain kok pemekasan apa takut keliru nggak nah. apa, apa, ini memang betul cabangnya pasuruan kenapa pasuruan karena Sofian Admin Sofyan Asauri Itu dulu pernah mukim Di Pasuruan Jadi kebetulan BNI nya BNI Capem Pasuruan Cabang pembantu Pasuruan Karena nomornya cantik nih Jadi Sofyan Admin Sofyan Store nggak uh, mau merubah Atau mengganti Capem Pamekasan karena eman-eman dengan uh, Nomornya yang cantik <laughs> Setelah itu baru klik konfirmasi pembayaran Oke setelah bayar ya silakan uh, gunakan internet banking atau di ATM dan lain-lain dicatat ya nomor tel, nomor rekeningnya takut keliru Nah setelah itu baru konfirmasi kalau sudah melakukan pembayaran ya Nah secara otomatis nomor invoice nya sudah ada nih Eh, di sini dirubah tanggal bayarnya kapan, misalnya order hari Senin, bayarnya hari Sa hari Selasa misalnya, nggak apa-apa, langsung kita input aja di sini tanggal berapa tanggal bayarnya, nama penyetor, maksudnya nama sesuai dengan data rekening, uh, di melalui bank apa, anda menyetornya nama banknya apa, apa BCA, apa apa ya, bank tujunya kemana, yang sudah ditransfer melalui BCA misalnya Oke okay. atau melalui BRI simpedes atau melalui BRI syariah terserah Bank tujuan mana Yang netizen Transfer tadi Kemudian setelah itu Kita input nominalnya Berapa takut salah nih ya Tadi kan sudah ada tuh Nomornya apa Totalnya sudah ada Kemudian Takutnya uang yang ditransfer ke Sofyan Asauri ke admin Sofyan Store takutnya lebih nih guys kan enggak enak. Jadi minta verifikasi jumlah di sini. Kemudian setelah itu tambah keterangan nih ya sudah transfer misalnya. Mohon diproses segera. Mo sudah kami sudah transfer. Sudah transfer. Dan mohon segera diproses. Mohon segera diproses, baik. Setelah seperti itu, nah kalau jangan lupa nih, guys. Kalau sudah transaksi, misalnya melalui ATM, itu kan ada slipnya, itu slip transaksi itu disimpan kemudian dijepret. Nah, kemudian diunggah di sini. Diunggah kalau misalnya melalui internet banking harus di screenshot ya, di screenshot buktinya untuk memverifikasi bahwa eh, pengorder betul-betul sudah bayar dan sudah transaksi karena sofyanstore.com akan ngecek validasinya nanti ke rekening admin. <tuh> Baik Selanjutnya setelah selesai semua Baru klik simpan ya Ini tidak bisa karena Belum diisi ya nominalnya Misalnya tadi berapa itu Sesuai 740 tu Sekian-sekian ya <tuh> Kemudian filenya ya mm -mm, filenya Setelah itu Baru klik simpan nah sukses Anda telah melakukan konfirmasi pembayaran kami akan memeriksa pembayaran Anda dan menghubungi data secepatnya Nah, kalau data orderan sudah masuk cssofianstore.com akan menghubungi Anda melalui WA dan misalnya Anda belum mendapatkan konfirmasi nomor resi dan lain-lain sebaiknya para netizen atau para pengorder Sofyan Store, langsung situs ini disekruin ke bawah ya, digulir sampai ke bawah. Di sini ada konfirmasi order, ada konfirmasi pembayaran. Kalau yang konfirmasi order ini, kita konfirmasi melalui WhatsApp service center Sofyanstore.com. Contoh nih, kita langsung klik konfirmasi manual ya. Oke, klik konfirmasi order, ditunggu sejenak ya Nah itu langsung diarahkan ke WA itu langsung diarahkan ke WA nya Sofian Store. ditunggu ya ini masih sinyalnya Oke ini sudah ya ini verifikasi mohon dibaca ini detail order invoice nya berapa jumlah transaksi transfernya berapa 740 sekian-sekian nama banknya Pak dari bank BCA misalnya ke bank 7 atas nama Rahmat misalnya kemudian bank tujuannya adalah BCA Sofianstur ya BCA Sofianstur baik kemudian order paketnya paket apa paket eceran paket eceran 50 piece nah, misalnya ya berikut kami upload bukti transaksi setelah itu kita aneh uh, kita ambil masuk ke galeri atau ke kamera jepret bukti transaksinya baru dikirim ke Sofian Center nah nanti Sofian Center service center Sofian Store akan memverifikasi data Anda ini service centernya ya jangan lupa di sini tertera Sofyan Store kemudian alamatnya lengkap nih makanan kemudian produsen ya situsnya lengkap sudah benar jam bukanya seperti ini nah misalnya Anda tidak direspon dan ingin cepat-cepat langsung aja telepon ke nomor 0877 4 4 Nanti pasti netizen akan diterima langsung oleh owner kami, oleh admin Sofianstore.com. Baik, begitu yang bisa kami sampaikan pada tutorial kali ini. Jangan lupa ya, guys, ingat Tri Krispi, ingat Sofianstore, baca juga kalau mau lihat promo-promo bisa dilihat di bagian promo event ya kalau kepingin tahu siapa sih sebenarnya Sofyan Store itu kita klik profilnya ya oke di sini profilnya sudah profil lengkap di sini kemudian pingin tahu apa sih apa saja sih produknya sofyanstore.com kita klik menunya kemudian di sini ada galeri produk nah ini seluruh produk yang dijual oleh sovianstore.com lengkap dengan paketannya ini eceran paket ekonomis keluarga reseller paket agen dan lain-lain ini seluruhnya uh, sudah hak paten produk asli dari sovianstore.com jangan lupa ya guys ditekan menu galeri produk kalau profil kita tinggal pilih profil Nah kalau mau order gimana tekan aja Tulisan yang ada di paling atas Curagan Ikan Teri. Klok. Nah, begini ya, tinggal ditekan aja. Kemudian kita pilih nih, ya. Oke, variannya kita pilih. Baik, begini untuk sementara tutorial dari kami. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam sukses penuh berkah. Amin, amin. Allahumma amin.